hai hai hai halo Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi kita ya wah teman-teman di sini kakak sudah mengumpulkan banyak harta karun teman-teman lihat kakak mengumpulkan harta karun berwarna merah wow ada apa saja ya teman-teman lihat teman-teman di sini ada mobil pemadam kebakaran Wow keren ya siapa di sini yang mau jadi pemadam kebakaran Wah wow, kalian berani ya keren Oke kita simpan nih teman-teman ya Kakak punya harta karun yang lainnya lagi lihat teman-teman ada es krim spider-man lawan. orang sini Wow rasa stroberi dan cotton Candy wah kakak suka nih ya spiderman ya oke ada apa lagi nih teman-teman harta karun kakak nih Wow, lihat ada permen relaksa play lihat teman-teman ada iron mannya wah mantul-mantul Yo apalagi nih teman-teman. Wah wah lihat ada permen yupi teman-teman. Wah beruntung sekali ya Kakak mendapatkan harta, -harta karun permen yupi. wah lihat ini bentuknya bintang teman-teman. <gif> ada lagunya ya teman-teman ya. Bintang kecil di langit yang biru. Wah keren keren. Yo, apa ini, teman-teman? Lihat, kakak sudah mengumpulkan Yupi lagi, teman-teman. Wah, ini Yupi ice cola. Wah, sepertinya ini botol Coca-Cola gitu teman -teman, ya, oh, teman-teman. Ya, lihat lucu ya. Oke, tersimpan. Lanjut ya, teman-teman. Ya, ada apa lagi nih, teman-teman? Kalian penasaran yang mana? Wah, coba kita lihat di sini, teman-teman. Ada apa nih yang imut-imut nih? Wah, lihat ada Yupi watermelon Oh, ini Yupi edisi semangka, semangka jam, jam, jam. Buang bijinya, pip, pip, pip. Wah, enak ya semangka ya teman-teman ya Tapi ini dalam bentuk permen Wah, kenyal teman-teman Wah, Yupi memang unik ya Oke, lihat teman-teman Ada apa lagi nih teman-teman Wow, ada jajanan dia kriuk, kriuk. Lihat, rasanya sepertinya ini pedas ya, teman-teman. Wah, ada cabenya. Wow, lihat teman-teman. Ini sepertinya makaroni gitu ya, teman-teman ya. Wah, ternyata ada hadiahnya. Wah, kalau beruntung Kakak bisa dapetin hadiah nih ya. <lihat> Oke, kita simpan. Ada apa lagi nih, teman-teman ya? Wow, ada marshmallow. Comcom lihat bentuknya, hati wow. Sarangnya, oh oke. Pada apa lagi nih, teman-teman? Ya, dua ada balon, teman-teman. I love you. <laughs> Wah, I love you, teman-teman. Ada lagunya, ya, teman-teman. Nah, barangku ada lima. Wah, wow, kalian keren ya? Wah, wow, lihat teman-teman, ada apa lagi nih? Wah, wow, ada mie, teman-teman. Mie ramen, wah, wow, ini mie Jepang ya, teman-teman? Ya, oke, okay. simpan ya, teman-teman. Ya, wah, kalian kalau makan mie jangan berlebihan ya, teman-teman. Ya, oke. Okay. Lihat teman-teman, ini ada mie lagi. Oh, ini mie Korea teman-teman. Wah, enak ya teman-teman ya. -teman. Wah, kakak mendapatkan mie lagi teman-teman. Wah, mantun. Apalagi ini teman-teman lihat. Wow, wow, wow, ada permen. Yupi. Wah, ini Yupi Gamilans. Lihat teman-teman, ada Bapak Koki. Dia memasak pizza. Wow, ada burgernya juga. Ada kentang goreng dan hot dog. Wow, sepertinya ini di dalamnya isinya. Banyak ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Wow, lihat teman-teman. Wah, wow, ada yang jumbo. Wah, wow, ini ada kentang goreng teman-teman. Wow. Ada sambalnya juga. Wah, wow, ini enak sepertinya teman-teman ya. Wah, wow, banyak nih. Siapa yang mau? <gong> Komen ya. Oke, kita simpan. Lihat teman-teman. Ada Yupi lagi. Wah, wow, Yupi ini rasa stroberi. Wah, ini Yupi bolisius. Ini enak ini teman-teman ya, mantul ini. Wah, yang pernah coba siapa? Wah enak ya teman-teman ya. Hmm, Oke, okay, kita simpan. Wah, wow, ada balon lagi. Oke, okay, apa itu teman-teman? Wow, wow, ada bus teman-teman, bus Tayo. Hey, Tayo, Hei Tayo. Dia listrik lama melaju, melamba. Tayo selalu sekali. Ayo hey, Tayo, ayo hey, Tayo. Wah, wow. halo Tayo. Wah, itu apa teman-teman? Wow, wow, lihat teman-teman. Ada baby Shake Baby shark, doo do, doo do, doo doo Baby shark, doo do, doo do, doo doo Baby shark, doo do, doo do, doo doo wah wow, warnanya merah ya teman-teman ya wah kakak mempunyai dua balon karakter teman-teman kalian suka yang mana balon tayo atau balon baby shake wah tulis di bawah ya oh iya teman-teman hampir aja ketinggalan nih kakak belum kasih tahu kalian lihat kakak punya masak-masakan teman-teman Wow lengkap banget ya teman-teman ya ada panci. Wah, pancinya bisa untuk masak mie hmm, nih. Ada juga kompor. Wow, lihat teman-teman. Ada wajan untuk masak sosis. Wow, ada Botol sausnya juga wow, lengkap banget ini, teman-teman! Ya, wah, wow, kakak belum pernah nih punya masak-masakan yang sebagus ini nih. Oke, okay, lihat, teman-teman, warnanya juga merah-merah ya. Wah, wow, lucu ya! Wow, lihat, teman-teman, ada lagi nih, kakak mendapatkan mainan eksavator. Wow keren! Wow eksbaternya warna merah ya teman-teman ya. <laughs> Oke simpan. Oke teman-teman, kakak sudah selesai kasih lihat harta karun kakak ya teman-teman. Kalian paling suka yang mana teman-teman? Wah kakak pengen banget makan yupi yang ini teman-teman. Yupi balisius. Wah, Kakak juga penasaran sama mie Korea dan mie Jepang nih, teman-teman ya, ya. Sepertinya enak ini. Wah, wow, Kakak hari ini mendapatkan harta karun serba warna merah. Kira-kira besok lagi warna apa ya, teman-teman ya? Oke, makasih kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sarang ya, teman-teman. Dadah